Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Fajar Setiawan disabilitas Oke para sahabat Video kali ini saya akan giveaway pulsa 100 ribu untuk para sahabat ya Sebelum kalian Nonton video ini kalian like Dulu dan kalian subscribe ya para sahabat ya Jangan lupa ya yang belum subscribe Silahkan subscribe dan share video saya sebanyak mungkin di sosial media kalian ya para sahabat baiklah langsung saja giveaway nya saya beri persyaratan persyaratan pertama adalah jika dalam satu minggu ya para sahabat satu minggu dan ini video ini di awal tanggal 1 Tanggal 1 November 2021 Dan akan berakhir pada tanggal 6 November 2021 ya para sahabat Nanti pemenangnya akan saya umumkan pada tanggal 7 November 2021 Dan syarat pertama yaitu Jika video saya ini tembus 300 kali ditonton 300 kali komentar untuk jawaban pertanyaan saya nanti ya dan 300 like dalam satu minggu maka saya akan ambil satu pemenang di dalam komentar tersebut para sahabat dan saya akan umumkan di komentar itu sendiri saya balas komentarnya nanti bagi pemenangnya, Agar semuanya juga bisa tahu siapa yang mendapatkan hadiah tersebut para sahabat Jadi real ya para sahabat itu Keputusan itu semua ada di saya yang memberikan pemenangnya Dan itu pun saya tidak memilih siapa orangnya Siapapun itu saya tidak tahu Yang penting dia yang paling ba bagus Paling benar, paling kreatif Jawabannya itulah yang akan saya pilih nanti ya dan untuk 1 minggu itu ya para sahabat 300 kali ditonton Jika tembus 600 kali ditonton 600 komentar 600 like Maka saya akan berikan 2 pemenang ya para sahabat Dan untuk selanjutnya juga Bila tembus 900 kali ditonton 900 komentar 900 like maka saya akan berikan tiga pemenang jika itu tembus dalam satu minggu ya para sahabat ya dan itulah persyaratannya dan jangan kalian skip video ini karena pertanyaan saya nanti ada di sekitar durasi video ini ya entah di durasi keberapa nanti makanya jangan di skip supaya kalian jelas dan tahu apa pertanyaannya simak dengan baik supaya bisa teliti ya para sahabat ya. Dan di sini bukan hanya giveaway aja. Saya juga memberikan cara untuk memasang perangkap lalat buah ya para sahabat untuk cabe ya. Karena cabe saya ini juga sudah terkena lalat buah. Sudah mulai digigit lalat buah. Baiklah, saya akan tunjukkan cara memasang perangkap lalat buahnya dan apa obatnya, atau caranya gimana. Langsung saja simak video saya, ya, para sahabat. Pertanyaannya nanti, ya, para sahabat, simak terus video saya nanti ada di tengah-tengah video atau di akhir atau di mana nanti saya pasti akan berikan pertanyaan tersebut langsung saja kita ke video memasang perangkap lalat buah oke para sahabat pertama kita gunakan petrogenol ya para sahabat untuk perangkap ini adalah pemancing lalat petrogenol ini sangat disukai lalat maka kita untuk memancing ini pertama petrogenol dan yang kedua adalah lem tikus lem tikus ya dan kita seterusnya gunakan seperti ini para sahabat botol botol minuman atau atau ya, para sahabat. Ini lalatnya sudah terkenal, para sahabat. Bagaimana sih lalat buah itu? Ya, seperti ini: dia hitam, ada kuning-kuningnya. Ini baru satu malam, ya, para sahabat. Tidak jelas ya, para sahabat. Ya, warnanya lalatnya, warnanya itu ada hitam, ada kuning-kuningnya. Caranya memasang, para sahabat. Tali kita lubangin ujungnya seperti ini, lalu di dalamnya kita. Ini para sahabat, kita lobangin ya para sahabat di di botol tersebut. Kita kasih lobang supaya tercium baunya. Ya. Ini adalah lobang. Lalu lemnya kita tempelkan di luaran sini supaya lalat tersebut menempel seperti ini. dan untuk petrogenolnya kita kasih di kapas seperti ini kita ikat ikat di bawah tutupnya ya para sahabat gunakan saja satu botol petrogenol itu untuk tiga perangkap ya para sahabat Di sini saya memasang perangkap untuk satu gulungnya enam botol para sahabat ini karena disini tidak terlalu banyak lalatnya ya para sahabat jika lalat tersebut banyak maka dia akan menempel semua di sini. setelah itu kita gantung jarak dari tanaman itu jangan dekat-dekat ya para sahabat dari tanaman cabai kita pasang sekitar paling dekat itu 5 meter lebih jauh lebih baik ya para sahabat dari jarak tanaman untuk keliling kita pasang seperti ini lebih banyak mungkin lebih bagus kalau serangan lalat buahnya itu terlalu banyak ya para sahabat ya ya nampaknya untuk informasi tentang pemasangan cara pemasangan lalat buah cukup di sini baik kita lanjut untuk video ini untuk pertanyaan giveaway nya nanti ya sebentar lagi ya para sahabat simak dulu video saya dan semoga video ini bermanfaat untuk tentang cara pemasangan lalat buah dan di sini saya menanam cabai lolai ya para sahabat bibitnya alay namanya alay atau lolai itu di youtube sudah banyak para sahabat cabai lolai dan saya tidak hanya lolai saya menanam juga menanam lotan bar ya para sahabat lotan bar itu buahnya kecil tapi panjang seperti itu dan untuk cabe lolai ini sangat disukai oleh lalat buah dari itu saya memasang perangkap lalat Baiklah para sahabat, nampaknya kalian sudah mulai tidak sabar untuk pertanyaan dari saya ya para sahabat Ya para sahabat, sebelum saya berikan pertanyaannya Saya akan beritahu supaya tembus tontonannya ya para sahabat Setelah kalian tonton sampai akhir, lalu jawab Pertanyaan saya di kolom komentar Dan setelah itu Kalian share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya para sahabat Supaya tontonannya tembus ya para sahabat ya Tembus 300 kali ditonton 300 komentar 300 like Dalam satu minggu ya para sahabat Dan keterangan tersebut nampaknya sudah cukup Semua sudah jelas semua Langsung saja kita ke pertanyaan para sahabat Sebelumnya, untuk para petani selalu berjuang, tidak pernah menyerah, selalu semangat ya, para sahabat, terutama petani muda ya, generasi penerus petani Indonesia. Karena jika tidak ada petani itu, menurut saya, negara tidak akan bisa makan para sahabat. Karena penghasilan petani lah yang diambil oleh negara dan di... Konsumsi dibutuhkan, sangat dibutuhkan para sahabat. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan saya, yaitu: penasaran ini nampaknya ini untuk para sahabat, nampaknya penasaran, tapi sabar. Dan semoga kalian yang belum beruntung harap jangan berkecil hati dan terus dukung channel saya karena di channel saya ini selalu berbagi ya para sahabat ya dan gaji dari youtube saya ini 50% saya bagikan kepada orang ya para sahabat ya itu real 50% bersih saya kasihkan kepada orang dan saya hanya mengambil 50% saja ya inilah penampakan cabai tanbar ya para sahabat. Ini karena di bawah kopi jadi agak jarang-jarang para sahabat. Kalau di tempat yang terang mungkin bisa gemuk para sahabat. Oke, baiklah. Nampaknya para sahabat sudah mulai geram untuk mendengarkan pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu adalah simple para sahabat. Mudah dijawab. Tapi dibilang mudah itu tidak juga mudah para sahabat karena agak rumit dia para sahabat. Pertanyaan saya adalah menurut kalian itu petani itu gimana sih? Petani itu menurut kalian petani itu bagaimana gitu loh penilaian dari kalian? Ya pertanyaan saya nampaknya cukup segitu Dan simpel kan para sahabat Dan jawablah dengan baik dan benar Dan sekreatif mungkin di situ nanti saya akan pilih yang paling kreatif Yang paling baik Yang paling benar ya para sahabat ya Disitulah nanti kita juga bisa berbagi pengalaman, bagaimana sih petani itu sebenarnya, dan kegunaannya apapun itu seperti apa sih petani. Maka, kita bisa mengkaji dari pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban tersebut, para sahabat. Baiklah, kurasa cukup sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat ya, para sahabat. Ya, terus semangat! dan jangan pernah menyerah selalu bersyukur para sahabat kita hanya mampu bisa berusaha tetapi kita tidak diberi kemampuan untuk membuat baik, membuat bagus itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.